Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan melaksanakan perangkat penyelamatan bantuan ekonomi. InsyaAllah di bidang ekonomi tambaknya. Tambak kecuan. InsyaAllah kita akan ke tempatnya. Langsung yang lokasi tambak ijoan di perairan Kita perjalanan dari sungai ke laut. Kita setengah jam perjalanan. Kita di sana akan menemui para pertambak ijoan. Selamat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami telah menyalurkan program bantuan ekonomi pada petani tambak hijauan kepada Marnawi dan teman-temannya Alhamdulillah sudah terlaksana semoga program ini berjalan dengan lancar sehingga mereka para petani tambak kejuan bisa melangsungkan kehidupannya dengan program ekonomi tambak kejuan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai model untuk kehidupan ekonominya sehingga lebih mapan lagi dan produktif dalam pengelolaannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.